Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share-nge-share nge semua video-video kita. Dan aku masih tetap ya, mendoakan kita semua. Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat ya. Karena itu merupakan salah satu kunci faktor untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, baik. Sekali lagi aku ingin mengingatkan, kami atas nama channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak pernah. Memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun ya. Jadi jangan ada lagi yang percaya Apabila nanti kalian menemukan beberapa oknum-oknum Yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol terbaru Dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang Dengan alasan bisa membersihkan data-data pribadi kita Di semua aplikasi pinjol Baik yang legal maupun ilegal Fix itu adalah penipuan Jadi jangan ketipu lagi Oke, okay, baik. Hari ini, masalah aplikasi pinjol ini masih terus saja bertambah, ya kan? Dan sepertinya aku udah mulai bosen. Buat ngomongin pinjol melulu, sesekali kita pengen berbicara tentang peluang apa sih hari ini, Bang, yang mungkin bisa menambah penghasilan, menambah cuan, membuat kita tenang. Ya, hari ini masih terus merasa dikejar-kejar sama yang namanya aplikasi pinjol itu, ditandai dengan hampirnya setiap detiknya. Tagihan-tagihan itu datang, ya. Walau kadang-kadang nggak -kadang jelas dari aplikasi apa. Dengan nada ancaman, ada yang sudah mendapatkan foto KTP-nya diedit-edit. Ada yang mau katanya dibawa ke jalur pidana dengan pasal ini itu segala macam banyak banget. Oke, dan per hari ini juga ngasih banyak pertanyaan yang masuk ke kita itu terkait tentang debt kolektor lapangan. Hari ini masih banyak yang menguras energinya. Hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Padahal ketika itu pun terjadi, kita masih bisa mencarikan beberapa solusi-solusi terbaik yang hari ini harus tidak memiliki efek samping. Hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang terlanjur panik, lalu mengambil langkah yang salah dengan cara gali lubang, tutup lubang, dengan cara meminjam ke semua teman, keluarga, kakak, abang, adik, semuanya habis. Hari ini semua orang-orang yang ada di sekeliling kita sudah hampir rata kita pinjemin uangnya hanya untuk membayar biaya perpanjangan di aplikasi pinjol. Nah ini pasti akan membuat kita semakin sulit. Ini pasti akan terus memberikan tekanan kepada kita. Ya kan? Oleh sebab itu kita harus mampu ya untuk menyaring segala sesuatunya. Untuk bisa tetap tenang atas semua tekanan yang hari ini sedang kita hadapi Terkait tentang debt collector lapangan Hari ini banyak banget ya Bang aplikasi ABCDE ini apakah sudah punya debt collector lapangan atau tidak bang Lantas kalau seandainya memang ada Apa yang akan kita lakukan Dan apa yang akan kalian siapkan ya Ketika memang beneran mau ketemuan sama debt collector lapangan yang enggak ada juga kan Terus ngapain juga kita harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita gelisah Membuat kegelisahan itu menjadi sebuah masalah di dalam hidup kita Coba tentang masalah terkait debt collector lapangan Baik aplikasi legal atau ilegal Tidak usah dipikirkan dulu Mari beristirahat sejenak ya eh. Berhenti memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak penting untuk kehidupan pribadi kita Jadi apa saja bang aku belum puas ya apa saja sih hari ini aplikasi pinjol yang memang sudah benar-benar memiliki debt collector lapangan. Hanya beberapa saja. Hari ini yang sudah memang benar-benar pernah ketemu itu hanya dari aplikasi kredit pintar doang. Itu pun tidak untuk di semua daerah. Masih hanya untuk seputaran Jakarta. Nggak tahu kalau hari ini masih ada atau enggak. Kemarin ya oke. Kita pernah mendapati beberapa kiriman ya bahwasannya aplikasi Kredit Pintar memang sudah memiliki debt kolektor lapangan. Selain dari situ khusus untuk Pinjol tidak memiliki debt kolektor lapangan. Lagi apalagi Bang? Bagaimana dengan Credivo, Akulaku, Julo atau mungkin uh, beberapa produk-produk pembayaran seperti Home Credit, Akulaku ya banyak juga ya yang sedang memakai aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Kalau yang tadi kita sebutkan, mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan. Dan per hari ini semua aplikasi yang tadi kita sebutkan memang sudah memiliki debt collector lapangan. Tapi tidak untuk di semua wilayah kerja Indonesia. Masih hanya untuk di kota-kota besar doang. Jadi kalau rumah kalian itu menyeberangi sungai, mendaki gunung, ya sudah bisa dipastikan tidak ada debt collector lapangan yang akan datang ke rumah kalian. Tapi bang aku tinggal di kota besar bang, di kota-kota metropolitan dan provinsi. Apakah sudah ada bang? Juga tidak tidak semua di daerah lah. Walaupun kalian tinggal di kota-kota provinsi. Dan apa yang harus kita lakukan Bang? Ketika memang aplikasi-aplikasi yang tadi mengancam mau datang ke rumah itu beneran datang ke rumah. Ya tidak ada. Dan kalian punya hak di situ. Walaupun hari ini kalian punya hutang di aplikasi mereka. Apa saja Bang? Hak kami yang boleh kami tanyakan ya kepada debt kolektor lapangan yang datang ke rumah. Yang pertama kalian berhak untuk mempertanyakan surat penugasan benar nggak nih saudara A ditugaskan untuk menjemput hutang ke rumah kalian surat kuasa itu harus ada dan yang kedua supaya kita nggak ketipu kita berhak untuk mempertanyakan ID card pekerjaan mereka lantas harus apalagi bang kita harus sesuaikan jangan nanti ID card pekerjaannya malah dibuat-buat sendiri dan namanya asal-asalan jadi memang harus saling sinkron KTP dan ID card pekerjaannya. Dan yang ketiga memang harus ada surat kuasa penagihan kepada mereka. Tiga hal itu pertanyakan kepada debt collector lapangan yang mungkin memang mau datang ke rumah kalian. Nah untuk kalian yang memang sudah punya uang lantas hari ini punya niatan untuk langsung membayarkan aku tetap mengingatkan agar untuk melakukan pembayaran itu melalui aplikasi. Kenapa bang seperti itu? Supaya mengurangi ya yang namanya kesempatan ya kan. Dan aku menyarankan melalui aplikasi itu jauh lebih nyaman. Supaya nanti kita bisa langsung tahu ya kan apakah aplikasi ini sudah uh, merespon pembayaran kita. Dan kita bisa langsung sesuaikan di dalam tagihan kita ya. Supaya jangan ada lagi nanti yang menjadi korban. ya Kita bolak-balik sudah menyampaikan pesan ini. Supaya masyarakat kita hari ini benar-benar teredukasi ya. Karena masalah aplikasi pinjol ini masih tergolong cukup baru. Walaupun sudah hampir 4 tahun ya aplikasi pinjol ini um, marak merebak di Indonesia. Dan per hari ini juga banyak yang belum tahu ya efek samping dari aplikasi pinjol itu. Dan kita tidak menginginkan lagi ya adanya korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah dan hutang di aplikasi pinjol. Masalah kalian ini kecil tapi hari ini masih kita perbesar. Dengan cara berpikiran yang negatif Kalau pikirannya negatif maka hasilnya pun nanti akan ikut negatif Hasilnya tidak akan baik Jadi makanya kita harus optimis Yang penting kita tetap meluruskan niat Membersihkan hati Ya Kita akan selesaikan semua masalah hutang ini Apabila nanti kita memang sudah memiliki kekuatan finansial Kita memang sudah sanggup untuk membayar semua utang hutang Kita akan lunasi nanti Dan gua yakin banget ini ya 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik Orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan ini dengan cara melunasi hutang-hutang Hanya saja memang kemampuan kita hari ini memang masih cukup lemah Untuk menyelesaikan semua permasalahan ini Ya kan? Kita yakin banget itu Yang terpenting hari ini kita harus stop gali lubang tutup lubang Dan jangan lagi menambah deretan hutang Baik yang offline maupun online ya ini sudah ngutang di online, bertambah lagi masalahnya di offline. Dan akhirnya hari ini di dunia maya kita diuber-uber, di dunia nyata kita harus terus bersembunyi, ya kan? Itu yang tidak boleh hari ini kalian lakukan. Oke? Okay? Baik ya, mudah-mudahan video ini bermanfaatlah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan uh, video ini juga bisa menjawab beberapa kegelisahan dari teman-teman yang hari ini masih berpikiran negatif. Yang penting kalian harus tetap semangat. Kita harus tetap sehat. Supaya kita bisa bekerja dan mencari rezeki yang hal halal dan toibah. Lalu membayarkan semua hutang-hutang di aplikasi pinjol ini. Oke, jadi mungkin itu lebih yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.